banyak pohon pisang itu, ada nggak ya? Pisang ini pisang gos, siapa yang nubang? Wah pasti nih, banyak pohon pisang itu. Ada enggak ya? Pisang. ada, ada, ada. Cari ya, seblak dulu ah. Seblak mana ya? Eh, mau diajakin usaha ini. Mana seblak ya? Bang, lihat sebelum nggak bang? Tadi mah ada di sini, Cuman sekarang nggak tahu kemana. Coba lihat cari di warung, ada nggak? Kalau nggak ya paling tidur di sana. Emang ada apa sih, Tete? Cari ceblok. Jadi gini mau ngajak usaha bang dah? kasihan sebelum nganggur terus. Ya sebelum saya udah lama mau ngajak sebelum usaha bang, kasian nganggur terus. Ya nah, kalau gitu mah cari di tempatnya biasa dia di mana? Kalau nongkrong, oh iya iya saya cari dulu ya. Iya. Oke, Bang. Saya mau nyari, -nyari dulu dulu ya. Monggo, siap-siap. Terima kasih, Bang. Eh, udah jeblok, Dek? Mana gue tahu, Teh. Gue aja nyari angka-angka pendapatan pusat sebuah itu di mana ya? Molornya itu. gue cari, Gua tidur loh. cari lu kemana-mana. ada apa teh? Si te, oh. <San> <T>, te. <San> te. yeah. Apa si teh pergilir dua hektar ini? Teh, teh, mau ngapa teh? Mau ngapa? Mau ngapa Teh, teh, teh, teh. Teh, teh. Teh, teh. Uh, gua lagi enak-enak nih -enak ya, teh tidur mimpi sama putri ini gila ilahai lo teh teh rumah rumah malam lu dibayakin rezeki banyakin, banyakin ntar rezeki patok ayam lu mau ngajak usaha di malam mulu rumahnya mah siapa si teh emangnya ada gue mau tenang apa lu kebun jarak kan agak sama hahaha hahaha hahaha hahaha lah loh, Kenapa sih? Kefisannya apa sih? Nah, kenapa? Nah, Tenang-tenang mulu. Berarti oh, dia ya, disorot Nah, eh. pisang, terus gua bisa Terus? terus. E Mujang, bisa Pisangnya pisang siapa bisa nggak bisa nggak bisa nggak rw sono. bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak lah, apa nah, Mau enggak lu kira-kiranya? Nah, ayo. Ah, Mana teh? Takut warnya datang itu yang punya bot. Ya, bot. Ayo. Ayo kita ke bot nih. Oke, chow. Oh, ada lo. Pisenya lo. Mantep lo itu lo. Mantep pisenya lo. Nanti, Oke, kita jauh, Mumpung per ada nih. Ayo, siap. <tuh> Gak tahu, ya? Be, Gua berat, Be. Teh. lari. Memang pisang aja gua buat banget. iya oh, paling ya, pay <tuh> gua daripada iseng ingin gua liat-liat pisang pikir ada yang matang lagi-lagi banyak kayak gini gua bersihin dulu lah ini pisang gua siapa yang nabang gua pasti nih kerjaannya si gelok nih, nes nih bocah, gua batang batang gua di ah oh ada nih bocah buat bajak pasti nih gua, ah batang gua di begini. Duh, lu juga teh bukannya lu mobil-mobil lain Oke. yang bener asal lu gua kagak mau teh nah, sama main amir, kan oh, ini kalau jadinya lo, untung kakak buntung ya, iya iya pak rw aduh kan? lagi lagi meinepah, ah, kagak mau lagi lagi oh, <Sorban>